Oke okay guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram dan di sini dari channelnya Abang Anton ya, Indo Vlog. Jadi di sini ada naik kabel car atau gondola. Oke, okay. di genting highline sampai menembus awan. Wow. So, saya penasaran sekali guys bagaimana ini istilahnya apa yang dilakukan oleh mereka berdua Pastinya ada fikri juga di situ kan So, jom kita tengok videonya Seperti biasa sebelum menonton video ini lebih lanjut Alangkah baiknya teman-teman sekalian untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ke channel Indoriag Vlog guys So, jom kita tengok videonya, let's go, go. Alright guys, Indoriag Vlog nah, kita lagi ini Oke okay. Oh dua kali guys. Mungkin nampak kita tahu gak jauh dari situ. Oke. Tapi ini naik. aja. Tapi kayaknya nampak. nanti ada ah. makan, makan gitu. Oke okay guys, jadi kali ini kita jalan ke Genting Highland lagi guys ya okay. Karena kemarin itu kurang puas rasanya Karena belum naik cable car dan wow. belum masuk GPO Dan belum lihat timpak di dalamnya Jadi kali oh ini gitu. kita naik lagi ke Genting Highland Untuk melihat dan memasuki kawasan yang belum kita lihat kemarin guys Mantap okay. Jadi sampai mereka itu dua kali ya Keren sih polis, tapi dia polis bantuan, di gue jari-jari kalau ada polis betul, polis bantuan oh, lucu banget mau ya, masuk guys rame banget pikirnya lagi beli tiket nanti kita masuknya sana, okay. antri dulu, berbaris harganya segini rp ini yang oh. gini, kalau yang biasa ini Rp10 sehala, kalau ada uh, pulang pergi, segini harganya di sana okay. ada pilih selain diri guys, self service juga cuman kita beli tiket kita nggak punya nggak punya kartu-kartu kayaknya pakai kartu tuh Yang oh begitu oke oke oke servisnya ya kayaknya pakai kartu apa gitu ya kan sekian kami nggak punya kartu-kartu jadi pakai cash aja oh. ini di Genting Island guys di, di GPO wow ini GPO oke okay ini kayaknya nah, apa kita ini C nah ini kita masuk oh mereka, mereka mereka masuk C, berdua ya C 20 B2 lewat sini kita tame Ramai guys alright panjang juga ya yo kita mau masuk ini guys kita mau masuk naik gondola guys apakah gondola. rasanya serem atau apa kita lihat aja Oh, pertama kali ya aku lihat guys Ternyata terminalnya kayak gini ya Maksudnya sebelum masuknya itu kayak gini ya Oke, okay, baru tahu nih Alright Tutup, belakang okay. mereka. Oke Kita masuk guys Wah, ada akak-akaknya nih, jaga ke oh iya, dia dia memang petugas lah. Oh my god, mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! ya. Mantap! Ya? Mantap! angin nanti enggak juga lah. Nanti nanti kan ketotongnya. Belakang kamu kan bagus, depan kamu nih. Oke. Pas kaki damage, kaki damage. Oke, okay, dia tutup dah guys. Kalau enggak salah ini juga yang tercepat ya guys. Enggak tahu juga sih, informasi yang gue dengar gitu. Kenceng Halo. ternyata bro. Oh, wow. <laughs> Kenceng ternyata guys. seru guys. seru Wah. Welcome to wow. Fort Oh my god. Oh my god. Kita ke atas guys. banyak banget ya. Iya. Nanti ngeri ya. Nari ini naik naik sewan nggak ini ya kurang lu. <hih> <hih> Kok bisa ngeri ya guys ya? Wah, oh, oh. karena mungkin lewat hutan-hutan gitu ya. Bantul guys. Aku Pegangan aja guys ya. Aku takut berdiri kayak di Oke. Okay. Tapi ketinggian aku guys. Nah, guys lu oh oke. bawahnya ini juga ya? oke okay. oh, oh kemarin iya kemarin di vlog sebelumnya juga kelihatan kan oke oh, ini lurus ikan ya Beda-beda sih seru banget. Seru. persepsinya kan. Wow. Oh my god. Kalau yang kaca katanya lebih mahal ya guys ya. Oke, aku nih Iya ya. Apa ditarik apa gimana di <laughs> di Oh, ditarik talinya, di Bik. Di talinya ya, talinya yang, jalan, iya. yang jalan, bukan ininya. Aku kira ininya yang jalan. Oh, iya. Iya, <laughs> talinya yang Oke, okay. Apakah benar, guys, talinya, guys? Saya juga kurang tahu juga, <laughs> Suh, juga sih ini, ya, kan? Itu, ternyata. Itu, guys. Gila, tinggi banget ini yang naiknya. <laughs> ya Allah, meriah aku, sumpah. Sumpah. Aku benar takut ketinggian ini. So, perubah ini. Heh, cak. Uh, tuh pagoda-nya ya. Kamu sebelah sini, Pak, kamu sebelah situ, Pak. Benting goyang tuh. Sama aja, Oke, sama aja sih udah stabil lah, Ton. Ini enggak. Lebih ngambil. Ini malah dilut. Tutup neri. Iya, dulu ya. Bendera juga ngeri sih benar. Wah, gila yang tinggi banget loh Perbahannya, Guys. wow. Gila, pik. Uh, ya. Cakep, cakep cakep cakep mantap mantap sih. Oh, kampung <laughs> <laughs> orang kampung betul. Orang kampung banget ini guys, orang desa kita. <laughs> oh, oh, bunyi guys, mengerikan. ngeri sumpah Iya Ini Wow, keren sih itu. Itu ikonnya hmm. ya, genting highlight gitu tuh tinggi banget, yang sebelah situ yang tinggi banget Aduh yang di atas, nungguin kita guys Ini kalau mati lampu, diem di sini kalau kita ya Hah? Okay. Kalau mati lampu kayak -kaya? tadi Tau juga gue <laughs> Diem kita guys kan? Iya kalau mati lampu gimana <laughs> dong, diem ya Aduh Keluarnya dimana? Oh mengerikan ini? juga sih Wih, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sempat ngeri <laughs> Ngeri-nggeri ngeri. <laughs> ngeri aku guys Aku takut ketinggian ini kalau angin kenceng ini kerasah banget kayaknya kita goyang nah itu, ya. itu itu baru gua mau bikin ya, itu ya. tadi kalau badai gitu gimana dok Sampai -sampai kayaknya ya. gak, gak ini ya kalau badai kalau badai ya yuk luar yuk luar sini ya oke ini enggak ada orangnya enggak apa enggak ada orangnya enggak tapi kita naik lagi naik lagi coy dua stasiun ini oh. nah, naik lagi guys naik lagi guys, aku mau kencik aku mau <laughs> oh. oke okay. ini juga kalau jatuh yuk oh, enak banget sih guys ini asli guys? oh gila masuk masuk atuh guys awan guys di depan kita masuk awan guys oh my god dinginnya oh ini awannya gila di atas awan kita nih oh iya sih Jadi ini kabut-kabutnya guys bener kabutnya tebal banget juga sih kayak di tomang juga kita kan berarti di dunia depan itu udah tinggi banget ya Banget, ya. oh, sorry, ya. bisa kaya -kaya, iya kan, kalau nih. kalau kita lihat Eilah, dari awalnya. sini ke bawah gitu nih kan kan. menembus awan guys. Eilah, mantap. guys. Tuh, mantap mantap mantap gitu itu jalannya ya, di bawah ya kalau oke nah kalau kalian sedang berlibur ke Genting Island nah ini dia gondolanya ya untuk orang Indonesia untuk orang Indonesia yang sedang berlibur mantap bawa keluarga enak nih Fit. bawa anak gitu ya iya <tuh>, ada sih, ini keluarnya yeah, Iya, tahu, tahu, Gila ya, kayak di atas awan Iya, di sini, di sini iyalah, itu kan tinggi, oh, yes. kan usah pakai mah Bener Aziz. Wah keren. Oke. Okay. kita edit dulu ya guys. Biar ganteng Biar genting. Biar genting oh, guys. ini awannya. Oh, oh ini iya, belum jadi kemarin. Oh, Masa, koh. Oh, oh, koh. <laughs> masih ada masih ada. Masih ada satu lagi. Masih Apa? satu lagi guys. Oh lama juga ya? Lama ya? 10, 10 menit. Juga. juga lah. Lama juga guys. Sepuluh ya. ringgit. guys ya. Satu orang sepuluh ringgit murah lah. Tiga puluh ribu loh. Asli murah loh guys sepuluh ringgit itu murah banget. aku mau ngapun mendingi Iya, iya ada sinyal ya mantap oh my god uh gila tinggi banget uh, gila, wow tingginya, tingginya banget. Tinggi, yang ini lebih tinggi, tinggi nih kayaknya nih di sela-sela ini lihat kacanya oh my god uh itu tuh awannya tuh di bawah tuh gila sih gila ada foto kayak gini gila awannya oh, mantap di atas gue ini tuh tim topnya Pipak yang baru tuh ini nih. Oh, tuh, ada Keren banget sih. Oh, keren banget. yang biasanya kita lihat dari uh, Skyron Malaysia, guys. Dan di sini teman kita, kawan kita, sahabat kita sudah sampai ke sini. Aduh. Berdua uh. kayak gini. ada itunya cuma uh. keluarga lebih seru langsung keluarga nih udahlah kita gak usah masuk timpak lah cuma lihat-lihat aja gitu ya boleh gak usah naik gak usah naik gitu kalau asal sampai ini itu gak bisa ya? wow bisa sih cuma gak usah boleh, gue, itu no hah? itu ini kayaknya sudah mau sampai kita aku mau kencing ini guys shhhh pipis nah ini stopnya di sini ya ah. oke okay. jadi keluarnya mereka oh, di sini ini berarti yang ya yang masuk mall itu oh dia fake sini lihat ya kita keluar kayaknya kita bisa masuk dalam oh mungkin mungkin beda tempat juga ya dari dari tempat yang tadi sama tempat sekarang atau sama oh beda mungkin guys saya kurang tahu juga ini Oke. Okay. Ini guys sudah keluar kita guys, kita Ini yang tempat mainan-mainannya ya. di atas. itu tadi kita ya. Sekarang okay. kita di tempat ini. Oke. Wow. Keren Skyworth. Oh. Ini ya penting Skyworth. Masyaallah. Buka. Oh, ini indoor tipenya guys di dalam. Wow, mantap sih ini kalau ngajak keluarga kesini asli tapi aduh takut juga guys mau naik-naik ataupun kayak gitu tuh mungkin lihat-lihat aja kita ya wow ekstrim juga ya ini mainannya Yeah. Oke okay. Wow Alright Oke okay, guys sudah selesai videonya Soalnya tadi ya Abang Anton dan juga Fikri Yang istilahnya liburan guys di Malaysia jalan-jalan di Malaysia dan so itulah tadi ya naik kabel car atau gondola so saya belum pernah naik lagi guys seumur hidup saya mungkin akan saya naik nanti kalau di Malaysia seperti itu wajib kayaknya ini kita naik gitu kan untuk melihat suasana yang ada di Genting Highline seperti itu So terima kasih banyak guys sudah tengok video ini sampai selesai Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah request di Instagram ya Tanpa requestan daripada teman-teman sekalian mungkin saya kurang tahu Karena gak update juga kadang-kadang saya masih agak banyak aktivitas di luar seperti itu Sehingga untuk menonton HP aja agak jarang seperti itu Maksudnya kalau ke Youtube lah Selain kita masih banyak kerjaan-kerjaan yang lain yang perlu diselesaikan seperti itu. So, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai guys. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Intinya adalah tetap syukuri apa yang telah kita punya. Jangan pernah mengeluh ya dengan apa yang telah Allah tetapkan pada kita. Tapi bersyukurlah insya Allah Allah Taala akan menambah nikmat kepada kita. Sehingga insya Allah kita akan bahagia dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, okay, terima kasih. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.